Bye. <laughs>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 terbaru terupdate, dan terhangat setelah leslor tentunya baiklah persahabat leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini akhirnya persahabat ya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia tentunya soal pernikahan Lesti dan bilan tunggang pertama persahabat ya yang tentunya Siapa yang sudah gak sabar melihat rangkaian pernikahan Leslat Untuk ditayangkan besok sahabat ya Masya Allah ini salah satu contoh kabar bahagia yang didapatkan groomsman dari Rizky Bila sudah tentunya ikut merayakan acara rangkaian pernikahan Leslat Tentu disini Adi Sky, Ali Syaki, Pak Sabat, ya Sudah memakai seragam nih Masya Allah luar biasa Cowok-cowok ganteng yang selalu mendampingi Rizky Bila untuk tentunya pernikahan mudah-mudahan selalu mendapatkan kebahagiaan dari tentunya orang-orang terdekat lesti dan rizky bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah momen spesial yang kita dapatkan. Yang mana info juga yang kita dapatkan persahabat ya Jangan sampai lupa cinta abadi Leslar Tentu dicatat tanggal dan jamnya Jangan sampai terlewatkan dan ketinggalan Kalau bisa dari subuh persahabat ya <gifat> Untuk stay terus di depan TV antv Bahwa kita akan bersama-sama menyaksikan Tentunya rangkaian cinta abadi Leslar Pernikahan lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan, yang mana ini adalah tentunya tempat yang sangat super mewah, para ya, dalam rangkaian pernikahan. Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang memakai adat Minang Masya Allah luar biasa, kita makin gak sabar, makin deg-degan, dan ikut menangis, para ya, ketika melihat idola kesayangan kita berbahagia, dan apalagi tentunya les dan bila sebentar lagi akan menuju halal dan akan bersanding di pelaminan Masya Allah luar biasa berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah unggahan dari Kak Nova di IG seribadi yang menuliskan sebuah kalimat Bismillah semoga dilancarkan kasihan anak-anak gak boleh ikut ditinggal sama si bibi katanya Masya Allah persahabat ya doa kita selalu menyertai Leslat. mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid mendukung mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita selanjutnya ini ada vitamin bahagia yang baru kita dapatkan persahabat ya tentu yang menunggu, -menunggu kabar Rizky Bilar akhirnya muncul postingan fotonya Masya Allah seperti raja bersahabat ya memakai Baju adat Minang Yang mana tentunya itu adalah Adat dari Rizky Bilar Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan Spesial kebahagiaan dari Idola kesayangan kita Terlihat persahabat ya ganteng banget nih Abang Bilar mudah-mudahan Tentu besok mendapatkan Kejutan kebahagiaan persahabat ya Dan kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk Rizky Bilar Dalam persahabat tersebut banyak sekali Tentunya ujian komentar yang sangat positif dari fans yakni dari akun iva underscore Afifahalim mengatakan Masya Allah anak ganteng baik soalnya sebentar lagi akan menjadi seorang suami berikutnya komentar lain diberikan dari akun Dewi Susanti Kurniatin mengatakan gantengnya calon Estiani meleleh hati gua bang Masya Allah luar biasa mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baru selanjutnya. Mudah-mudahan kabar baik bersahabat ya, tetap dengan channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.